Tadi bagus, bagus banget bikin yeah. lakit gue kan? Bagus. Yeah. Nah yeah. yang kedua oh, wow Gila lakit gue keren banget oh. Walltap, oh. walltap, Gem Alom gode Oke, okay. Gaby apa kabar nih? Halo, baik Om Ketemu lagi nih di acaranya RCTV oh, Untuk uh, skill challenge dari Helihan. with Helihan. ketemu lagi bersama gua Levi KW3. <laughs> Bang Lev, ada yang berubah kayaknya nih. Iya, nih kurus banyak pikiran jadi. <laughs> jadi Om, kita hari ini ya. Mau ngechallenge siapa nih yang Kita hari ini punya penantang ada Kalau Ucup gimana Ucup nih? Ada 6 orang ya salah satunya hmm. ada Om Ucup ya. Ucup. Kita ketemuin sama, sama siapa kira-kira? Ya, hmm mas, mas Hadi ya mas, mas, Hadi mas Hadi kali Mas Hadi ya. Mas Hadi ya berarti kita ini di sekarang di episode keenam Iya uh, skill battle challenge antara Ucup dan Mas Hadi. Hari Oke Oke Oke sampai sekarang. ketemu nanti Om Oke okay, Oke okay. kita ketemu sama drivernya Oke okay, sekarang itu udah aduk, uh, Mas Hadi kita coba tanya-tanya nih berani aja ada ya? berani Mas Ma Hadi Woi apa kabar oh, iya. sehat Alhamdulillah <laughs> Oke, kita sekarang udah sama Mas Hadi nih, ya? ya. kita coba beraninya nggak skill battle challenge nih. Oh, berani keren. lah, saya ini tim pabrikan. Oh, tim pabrikan. Gue <guluh> tim, pabrika. <guluh> <gua guluh> tim pabrikan. <guluh> Pabrikannya apa-apa, ah, kita, M apa namanya, N.A.T. sama Elite. Okay. Okay. Jadi joki aja, joki tembak. Sekarang gue disuruh bawa si Tole nih, Tole. Ini mobil kesayangannya Agato. Tapi <guluh guluh> mungkin gue lagi dicunap sama <guluh> lawan gue. Jadi gue pake mobilnya dulu. Udah siap banget nih Mas udah Hadi nih. Banget. Coba kita panggil lawannya kita. Bro, Mana? bro, yukap! Mana? Ucup! Dari MRT! Nah! Hey, oh ini nih. Gimana nih Kang hari ini nih? Kita, kita challenge skill battle lawan Mas Hadi. Udah siap belum nih? Siap. Siap ya? Siap, siap nih. Persiapannya apa nih kamu? Masang baterai. Terus? Doa, Sa doa sarapan, sarapan? Sarapan udah? Oh, sarapan udah sarapan. sarapan Doa ibu? Ya. Doa istri? Nah, itu penting Penting ya? ya Oke, okay. okay. okay, kita langsung suruh ke Devil's Stand aja, Gem Sampai ketemu di okay. Devil's Stand, ya, Om? Oke sekarang para penantangnya udah siap di ya Kita langsung tentuin aja siapa leader, siapa casernya ya. Atau kita perlu kenalin dulu nih. Om Ucup juara satu Singapura tadi si kemarin nih. Ya. Wah, Mas Hadi udah ranking satu nasional udah nggak diragukan lagi deh, Satu satu ya. Oke okay, oke okay. kita kita switch ngaduin siapa leader, siapa casern yang menang leader. Oke. Okay. Oke okay, Mas Hadi lah leader duluan. Jadi juri udah ada siapa nih? Jurinya kita udah ada opa biasa, ditemenin sama ah gatot. Karangnya ditemenin sama sepuh. -hati -hati -hati -hati kita. <celesenic> oh kita kasih tahu dulu nih gap. Apa? Jadi kita ini ada tiga babak ya. Oh ya permainannya dua Jadi kita uh, leader chaser kan gantian biasa. Jadi kita ada tiga tiga kali main. Kali main. Jadi, perebutan siapa yang duluan dua kali menang? Oh, Oke, siap, okay. kali kesempatan ya. Yeah, tapi, kalau udah kali menang dua, dua berturut-turut, ya udah dua kali aja. Ya. Oke, okay, kita langsung aja, Gap. ya. Lift ready, ready, ready. Dua, satu, go. Oke, okay, inisiasi yang cukup baik dari UCU. Oh angle ya. yang sangat besar. Hey. Ya, Rafa masih oke okay, ini masih rapat nih. Stop. Eh, ada sentuhan sedikit dari ujung. Wah, oke okay, sini. Senang banget sih. Walak itu ya. Oke, oh, nah, ya, kan. ya. <laughs> oh, ya, untuk ronde pertama ini gimana <laughs> nih para juri ini? Uh, saat ini kita keep dulu ya. ya eh, kita, keep ayo, dulu. kita kita skip dulu, kita tunggu di run ke kedua ya. Kedua. Yeah. Oke. Okay. Is ready? Yes, ready. Dua, satu, go! Oke, kita lihat jalur lurusnya nih. Wuh. Wee. Wuh. Wee. Ada sedikit ketersenggolan tadi ada over apa uh, tacing tacing tapi kita lihat nih juri gimana pendapatnya oh, wah pusing ini pusing ini pusing pusing pusing tapi gue milih hadi mas Kalo hadi kalau gue milih one more time awalnya had uh, litnya uh, mas hadi bagus bagus banget yeah. karena kit gue kan <laughs> <laughs> nah yang kedua uh, yuk uh, yukap Uh, biasa aja tapi Mas Hadi ada Ya, yeah. nah, Kalau gue pikiran OMT. Oke, okay. okay. kalau gua kenapa gue milih Mas Hadi? Pertama-tama Mas Hadi bagus. Uh, Yukap ketinggalan, tapi dia bisa kecap di tapping point yang ke satu, hitungan ya, kan ya. Nah Tapi iran keduanya Mas ha uh, tadi uh, Yukap agak ngebam di situ tuh, makanya yeah. oh. langsung kabur kemari. Jauh banget kan ya, langsung kan? Karena sebenarnya ngebam tuh, Dung langsung. Menggunakan tenaga yeah. roket, iya, yeah. pas yeah. plus, plus sama di sini agak cutting line nih. Yukap nih, harusnya oh, okay. keluar, yukap tuh malah ke tengah. Nah, makanya agak nyenggol tek tadi seadanya, gitu. Overall itu si pilihan gua, Mas Hadi. Okay. jadi uh, opa Mas Hadi, uh, Gatot One More nah, ya, ya? kalau gua sih, tadi ngelihat uh, run round pertamanya, leadingnya bagus banget ya Mas Hadi. Nah yang di kedua tuh sebenarnya menurut gua sih zero zero ya, karena yang satu ngebampi yang satu koreksinya parah banget. Jadi unggul di peran pertama untuk Mas Hadi jadi pilihannya Mas Hadi Mas Hadi 2 okay. poin dan uh, one more time jadi Mas Hadi di babak jadi, pertama jadi 1-0 Mas Hadi oke okay. okay, masuk babak kedua ya kita tunggu di babak kedua oke okay, uh, tadi di babak pertama ya. dimenangin oleh Mas Hadi, Mas Hadi ya. kita lihat sekarang di babak kedua nih oke okay, uh, Mas Hadi sebagai leader dan Ucup sebagai chaser oke okay, Drift ready 2 1 go Eh yeah, nice. Inusiasi. Wuuuh! Wuuuh! Wuuuh! Ini makin senyap banget. Wall tap, wall tap, game. <SILENCESAN> <SILENCESAN> Oke, okay, kita lihat manjinya. Wih, cakep. Oke. Okay. Ayo, Cub. Dipress lagi, Cub. Di lebih deketan lagi, Cub. Oke, okay, kita lihat finish-nya. Wuuuh! Oh. Jelas itu sejelas, jelas, jelas, jelas. jelas. jelas <tidak> Oke. Cinta, cinta. Ah, kita udah, okay, langsung, kita, langsung, kita langsung, gila, langsung. Nih, udah ini. Coba. <tidak> Oke, okay. kita lihat nih. Ha, run kedua di babak kedua nih. Ready, ready. Dua, satu, go. Oh, nah, oh, oh, oh, oh, oh! Ternyata Ujud kamu mau kalah lainnya game. Oh, hari aman aja. Oh, oh, oh, oh. Gila-gila-gila Gue nah, nah, sih Tipis-tipis Tipis banget Tipis-tipis uh, Pertama Mas Hadi ngelitnya bagus Yukap uh, ECC juga konsisten Yang kedua dibantai lagi Sama Yukap nih ngelitnya bagus uh, Ini apa Mas Hadi juga Konsisten agak ada koreksi sedikit Kalau gue sih Kondokan tipis nih ya Yukap sih Yukap. Kalau gue untuk yang kedua ini Yukap. Kenapa? run pertama Masat bagus, leadnya bagus, bagus sih, konsisten. Tapi ada sedikit koreksi di sini nih. Kayaknya agak overreact, gedrop langsung. Gak itu stall. Ya stall, gedrop gitulah. sama proximity gue, sebenarnya gue sebagai driver lebih gitu ketemu. Ya, chaser. Nah tapi ucup leading cakep lainnya cakep sampai lebih apa gini saya sebut lebih, lebih nempel lagi. Ya. Hadi nempel tapi kurang nggak kayak ucup. Jadi ucup. ucup. Kalau lu udah nggak usah dihitung berapa. <laughs> Kalau gua sih tadi ngelihatnya pas leading-nya aja duduknya bagus, cuman mas Hadi tadi agak agak naik curve kan. Jadi ucup ucup lebih bersih aja. Sih. Oh, jadi, ucup. jadi ucup. Ucup. Ucup. Ronde kedua. Oh, Oke, okay, Gep. Ngeri banget ya, Gep. Posisi sementara nih, imbang satu-satu ini. -satu Tinggal Sama kita ya. lihat nih babak terakhir penentuan. Dead, ya. Siapa nih? Paling oke okay nih. Oke, okay, okay, siap. Just ready? Just ready? 2, 1, go! Oke, okay, masih oke okay nih sekarang lainnya nih. Kita lihat bukan pertama tadi. Wow, nice! Impresif sekali chasing dari ujung oh ngeri ngeri ini mani habis-habisnya lagi <laughs> apa <laughs> <laughs> yang ngeri ngeri ngeri oh. tipis tipis oke nah, oke kita lihat penentuan nih run kedua di babak ketiga nih guys Oke, okay, Drifter ready. Dua, satu, go! Kita lihat performa Utup sebagai leader. Hey. <sukur> <sukur> Mepet terus, Geb. Gak dikasih, ampun. Dihabisin lainnya, Geb. <gak> hey. nggak jelas, jelas masat ya. Cuman kalau dia nggak ngebam gue, kalau gue want time ya. Kalau dia nggak bau begitu ya. saat sure. ya, dari situ dia nggak ngebam, harusnya want time. Gue ya. oh, bagus tuh, doi, doi cakep. cakep, cakep Lainnya cakep, sama, cakep. konsisten, rupanya sama, ini juga. Sayang, kalo, Tetap. tetap. Hoki ditoler, tapi kalau tadi nggak ada kejadian ngebam, gue justru malah lebih milih ucup karena pas leading mas Hadi tadi kayak drop speed ah, banget disana, iya, tuh. di sana iya, ya. iya. Iya. tadi, tapi ya nasib iya, nasib iya, berkata iya, iya, lain. Iya, <laughs> mas, ini. mas Hadi mas masuk. Iya, iya, iya, iya, iya. Oke guys, sekarang kita udah ketemu pemenangnya nih dari episode keenam yaitu Mas Hadi. Oke selamat Mas Hadi. Thank you, God. Oke sekarang kita kasih hadiahnya dari Helihah. Alhamdulillah dapat GoPro bisa dapet body baru nih jadi pemudi baru hari kegiatannya apa bisa bisa menang kayak itu jarang latihan jarang main Jara, oh, jadi harus jarang latihan ya, jar, bisa ya, biar bisa menang oke okay. info jadi, bagus ya <laughs> uh, jarang latihan jarang main bener bener kan. biar nggak bosan biar nggak bosan sekali aja karena oke okay, sekali lagi terima kasih mas Adi sampai ketemu di babak selanjutnya bye